Kasih. Oke guys jumpa lagi bersama Global Techno ya Ya Ini merupakan sebuah channel yang membahas seputar service dan perbaikan Android ya guys Oke jadi pada hari ini aku dapat servisan HP Samsung nih guys Ini adalah Samsung A10 ya guys ya Oke jadi kasusnya HP ini menurut informasi pemiliknya guys HP ini dipakai ya sedang dipakai kemudian tiba-tiba redup-redup-redup kemudian mati mentok di samsung begitu ya guys awal mulanya hidup mati hidup mati logo samsung kemudian mati dan tidak mau dicas begitu guys informasi pemiliknya <tuh> jadi langkah awal yang kita lakukan adalah kita buka dulu ya guys untuk casingnya belakang kita buka dulu jadi biar kita tahu ya apa permasalahan hp ini dan kita analisa ya guys apakah baterainya apakah konektor casnya kita akan tahu nanti ketika sudah kita buka casingnya ya guys Oke kemudian kita buka bautnya nih ya Jadi hal seperti ini bisa saja terjadi guys Karena HP kelelahan ya Kecapean, memori penuh dan lain-lain Atau crash Karena ini tidak konslet listrik ya guys Konslet cas, kemudian tidak terjatuh, tidak terkena air ya Kita coba lakukan analisa hal terkecil dulu ya guys Biasanya kita lepas baterainya Kemudian kita pasang kembali Itu akan membantu ya Agar HP nya merefresh gitu guys Kita coba bongkar aja nih Untuk tutup mesinnya nih kita buka dulu ya Oke okay guys jadi ini adalah soket baterainya ya di sini bisa kalian lihat lepas aja dulu seperti ini Kita coba kita diamkan beberapa detik ya guys Oke Kita pasang kembali Sekarang kita coba kita nyalakan guys Oke, okay, mantap jiwa mempesona ya guys ya <tuh> Jadi ini pengalaman ini baru sekali ini guys untuk di Samsung ya Sebelumnya kita kan ada masalah seperti ini itu di Realme, di Vivo Dan di Xiaomi ya guys ya Videonya sudah kita upload juga tuh bisa kalian lihat-lihat untuk kasus seperti ini ya Jadi ini kasusnya guys adalah HP-nya kelelahan ya Atau bahasanya ngepris gitu guys Ya, HP sudah mulai nyala ya. Kita coba lihat isi dulu guys. Dalamnya guys, apakah memorinya penuh. Oke, HP sudah nyala ya guys. Jadi bagi kalian yang mengalami hal seperti ini, jangan buru-buru dibawa ke tukang servis dulu guys ya. Coba dulu lakukan langkah ini, jika memang tidak berhasil artinya kalian bisa bawa ke tukang servis gitu guys. Coba kita lihat dulu untuk penyimpanannya ya. Ya, di sini sudah terlihat ya, 15 dari 32 artinya ini tidak penuh ya memorinya ya. Jadi memori masih separuh ya guys ya bisa kalian lihat di sini ada 15,6 ya ini artinya separuh ya soalnya kan ini 32 GB ya jadi ini tidak tidak penuh memori ini hal ini bisa saja terjadi guys HP terlalu capek ya kelelahan ini bahasanya ngepris begitu guys jadi ternyata cukup kita lepaskan baterainya saja kemudian kita pasang kembali HP kembali normal guys oke jadi <tuh> kita pasang lagi ya untuk tutupnya ya guys Saya dulu pernah ngalami guys ya masalah seperti ini tuh di Oppo A12 sama di Realme ya guys ya dan pernah juga mengalami di Vivo Y51 ya guys itu kasusnya sama persis seperti ini ya dipakai kemudian tiba-tiba mati dan dicas tidak respon meskipun seharian begitu guys ini bahasanya ngepres ya guys HP-nya ya jadi kita cas sampai pun nggak akan nyala dia jadi solusinya seperti ini kita lepaskan saja baterainya kemudian kita pasang kembali ya guys ya jika sudah terpasang semua bautnya guys. Kita kembali ke toko permasalahan, ya. Kita pasang lagi casingnya, ini backdoor, ya. Sih, belakangnya kita pasang kembali seperti ini. Oke, okay guys, ya. Jadi, demikianlah tutorial cara mengatasi HP Samsung A10, ya, guys, ya. Yang tiba-tiba mati total ya, nggak bisa dicas dan tidak ada tanda apapun ketika dicas seharian gitu ya. Oke, okay, jangan lupa guys, di-subscribe channel kita ya, channel seputar servis dan perbaikan HP ya guys ya. Jadi, bagi kalian yang belum masuk atau baru masuk di channel kita, silahkan kalian lihat-lihat ya guys ya, untuk video-video kita, banyak video lainnya yang berbagi dan membagikan seputar tutorial atau perbaikan HP ya guys. Oke. Okay. Salam teknisi pemula, mantap jiwa mempesona.